Bagian ke 10 nanti yang berikut entah itu besok lusa atau ya oke dengan kata-kata terakhir ya. belum ya dengan ini saya nyatakan benar lagu tersebut yaitu pamit untuk pergi adalah ciptaan saya lagu buatan saya saya bagus Kristen cepat yang Christian bagus sama, putu embun. Ucapan. Salam damai, toleransi, NKRI. Hidup matiku, Garuda selalu di dadaku. Salam. Amin. God bless you. Oke. <laughs> Oke. Okay.